Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti be Lovers, be lovers dan Leslar Lovers Dimanapun anda berada, selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan cover terbaru dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar bahagia dari idola kesayangan kita Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya Selalu kita mendapatkan kebahagiaan dari Leslar Family Alhamdulillah cidukan demi cidukan selalu kita dapatkan Masya Allah, akhirnya bersama ya, dia, lihat juga foto dari depan. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari Leslar Family. Masya Allah, salpok juga dengan BPL yang narik tangan atau bajunya Papa B ya masya Allah banget nih, emang bucin banget dengan papapnya. Sehat-sehat terus -sehat untuk Leslar Family. Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita lihat juga bersama cidukan berikutnya Di unggahannya Papa B, Masya Allah Bunda Lesti lagi gendong, BBL yang lagi tidur Luar biasa Bunda L begitu cantik perselamatan Cidukan yang sangat membahagiakan Kita lihat juga unggahan berikutnya Ada tentunya unggahan kakinya BBL ini lucu banget persahabat ya gemoy dan sangat menggemaskan kita lihat juga persahabat ya berikutnya postingan Papa B dibikin salvo juga kalimat yang diunggah setelah diomelin bundanya wow sebelumnya persahabat ya Kaos kakinya dipakai ke tangan, bukan ke kaki. Dan kita lihat, setelah diomelin oleh bunda, akhirnya dipakai di kaki juga nih kaos kakinya. Masya Allah, ada aja kelakuan papap yang selalu bikin kita kakak bahagia. Dan berikutnya juga bersahabat cidukang masih dari Leslar Family. Masya Allah, kapalan dan selalu membuat kita semakin bangga dengan sosok Leslar. Ini kebahagiaan yang tidak tara banget yang kita dapatkan. Bahagia selalu, doa terbaik selalu kita berikan. Tak henti-hentinya kita selalu mendoakan buat keluarga Leslar. Semoga ibadahnya lancar, segala urusan apapun yang dilakukan oleh Leslar di Mekah maupun di Madinah. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan. Amin. Masya Allah. Lihat ya, deh BBL Sampai dielus persahabatnya kepalanya Saking gemes dan saking-saking membahagiakan sekali ya Bisa bertemu langsung dengan Leslar Masya Allah Pengen juga ketemu dengan Leslar family Merindukan sekali ya tentunya kita Dengan kebahagiaan Leslar Mudah-mudahan rukun rumah tangganya Mudah-mudahan bahagia selalu rumah tangganya Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat Amin kita lihat juga persahabat di kolom komentar begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari akun, BattleGwenz660 mengatakan, Excited banget gue lihat mereka di Arab cuma bertiga, bener-bener cuma bertiga. Semoga gue bisa seperti itu juga suatu saat nanti dalam waktu yang disegerakan Allah. Amin. Saling mendoakan. Semoga kita juga dilancarkan rezekinya dan bisa beribadah dengan keluarga langsung ke rumah Allah ibadah umroh maupun ibadah haji Amit. sama-sama mendoakan yang terbaik kemudian juga persahabatan yang kita lihat untuk berikutnya, masih cidukan Leslar Family, Masya Allah pokoknya vitamin full banget yang kita dapatkan BBL tentunya benar-benar bucin dengan papapnya ini kebahagiaan yang Masya Allah banget yang kita dapatkan Alhamdulillah Selalu mendapatkan cidukan-cidukan vitamin Terima kasih banyak yang sudah memberikan asupan vitamin Leslar Masya Allah Ada anak kecil juga, persahabat ya Yang selalu memegang BBL Ini saking gemesnya dan saking lucunya kepada BBL Masya Allah Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Pilar Masya Allah si bucin ke papa Apa itu gendongan kemana-mana bang Dan Leslar itu selalu best attitude-nya Ramah pada siapapun Ini nilai plus dari Leslar Attitude Ramah Kepada siapapun Masya Allah Ini best couple banget Kemudian juga persahabatnya kita lihat juga Kita dibikin terharu Dan pasnya kita menangis Lihat postingan di akun tiktoknya Papa B. Papa Bilar Mengunggah video di akun tiktoknya Persahabat ya Tepat persahabat momen saat Bunda Lesti kejorah, pergi berangkat umroh. Ini tentunya setelah kejadian persahabat ya. Tepatnya hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022. situ Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat persahabat. Langsung dari spidol, Bunda Lesti menulisnya di tentunya bebatuan dan kita lihat kalimat dari Papa Bilar Allah maha baik Allah berikan kemudahan untuk istri saya pada saat itu melalui garis takdirnya membaca ini membuat kita terharu persahabat yang menangis melihat video yang diunggah oleh Papa Bilar dengan penuh harapan serta doa istri saya Menuliskan nama anggota keluarga kecil kami di tanah suci ya roh. Masya Allah Mudah Lesti menuliskan Nama anggota keluarga kecil Leslar di tanah suci Masya Allah luar biasa Membuat kita menangis persahabatnya melihat captionnya Papa Milar Dan Alhamdulillah persahabat Untuk saat ini Papa Bilar juga bersahabat ya Alhamdulillahnya atas izin Allah di awal tahun yang baru. Tahun 2023 bersahabat ya Papa Bilar juga bisa datang menjejakan kakinya di tempat yang sama bersama istri dan anak tercintanya. Seperti yang telah dilakukan oleh Bunda Lesti Kejorah bersahabat ya sebelumnya. Nama keluarga kecil Leslar dengan penuh doa dan harapan dari Bapak Pilar sebagai kepala keluarga bersama orang yang dicintainya. Masya Allah banget ya. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Kak Rosa Anas Kelas 24 Lar. Masya Allah aku menangis lihat ini. Dulu baik-baik aja, panggilan pun tetap sayang-sayang. Ternyata waktu umroh pertama, Lesti menuliskan nama mereka bertiga di jamur Rahmah. Masya Allah, keren banget bersahabat. Ini luar biasa. Takdir Allah menyatukan kembali mereka. Mudah-mudahan rumah tangga Leslar, Langgen, Sakinah, Mawadah, dan Warahma. Amin. Kita lihat juga beberapa tanggapan komentar. Begitu banyak respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Sri Astuti 2094 Subhanallah, Allah punya kuasa Sudah aku tebak dari awal kejadian kalau mereka nggak akan berpisah dan aku sudah bisa menebak Waktu Lesti Umroh, pasti dia menuliskan nama suami dan anaknya, sudah aku duga Dan ternyata benar, Allah punya yang punya hati dan Allah yang punya kuasa dan aku juga bisa menembak kalau kakak Bilar tidak melakukan apa yang sudah dituduhkan orang Yang ingin menjatuhkan kakak secara gak wajar Tapi Allah punya kuasa satu semua akan terungkap Siapa dalam dibalik kejadian yang membuat nama kakak Bilar hancur Tapi buktinya Allah lah yang berkuasa Justru Kak Bilar semakin sukses dan semakin sayang keluarga Alhamdulillah, Masya Allah benar-benar tiga nama yang tertulis sudah ketembak. Sebenarnya mereka sudah baik-baik saja persahabat ya. Mudah-mudahan persahabat, Leslar kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian juga persahabat informasi mengenai batalnya Bunda Lesi Kejora tampil di acara Indosiar. Kali ini ada sebuah postingan dari akun fanbase Leslar Sweety. Ini langsung informasi dari Aabeni. Aabeni persahabat yang menyampaikan kita semua sangat rindu kehadiran dede di panggung, tetapi kehendak Allah mungkin berbeda dengan keinginan kita. Insya Allah, di lain kesempatan kita bisa segera melihat dede perform kembali di Hood Indosiar, dede batal hadir. Terima kasih, harap diingol ke teman-teman lainnya. Kasih, ya. Ini langsung informasi resmi dari AAB. bahwasanya Bunda Lesti Kejora di acara HUT Indosiar itu batal hadir. Ini kabar real, persahabatnya bukan hoax. Untuk semuanya, tentunya komentarnya komentar yang bagus ya. Doakan saja. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan, dan di lain waktu kita bisa melihat. Penampilan perform Bunda Lesti Kejora kembali di atas panggung Kita selalu mendoakan yang terbaik Selalu tentunya mendukung, men yang terbaik Apapun keputusan dari idola kesengan kita Tetap juga tentunya kita selalu mendoakan Dan selalu menantikan kejutan bahagia dari Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bangin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh